mancing mania mantap, mancing mania mantap, angkat tangan dan mantap, mantap, pet ah, tangannya mat, mana mat, nah. sudah dapat belum? Hah? Belum dapat lagi wah, dapat bedek ya. strike selamat guys mantap apa betik mana betiknya lihat Pak. lihat wow. mantap dapat ikan betik mana nih betiknya uh. nah ini dia petik betiknya lumayan gede betik monster betik monster ini lumayan di kolam liar ini banyak betiknya ini di kolam liar ini. Ya kolam belum diisikan tapi udah banyak ikan betik. Dapat 3. Gimana Dan? Ah. iya Dan Dan. Haliran mana? Ini di situ Ya, dapetin yang banyak. Gagal kurang modal. bisa jajan itu ada saat pam gubuk ya itu penjaganya tuh siapa itu Mbah Kagung itu rambut Assalamualaikum. Hmm, hari ini kita pulang ini. Kita cari ikan ya gini, ikan seperti ini. Nih. Kalau orang Lampung bilang ini ikan betik. Ikan betik. Ikannya gurih tapi banyak durinya, sisinya banyak. Ini, ikannya, ini, ini, ini Di sini banyak sekali ikan betik ini. Kolam liar. Kolam ini belum diisi. Kita mancing. Oke, kita mancing. Ayo digondol. Cus, mantap wow, wow, wow, tinggi. Wow, dapat lagi selamat. Mantap, ini namanya ikan betik. Cek lagi, banyak sekali kan berbedanya. Udah dapat buahnya ini. Wow, Samplokan. Ayo dan, ayo dan. Terus. nah, piyora kena terus. Wih, gondel wih nah, oleh tong, ngone, ngone, ngone, sabar sabar mancing, ngone, ngone, ngone, Oleh ngone, Coba ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, ngone, cepat, ngone, cepat, cepat